Jangan lupa, tuan-tuan ada apa-apa. Satu-sakirak dulu nak, no, ya. Kalau nak kelihatan, masih kita, ha, serunya. Maka Tuan Petri Dewi, Istri Dewi, Isterilah juga, mengajar sekamu anak kepada kisir Amah Raja. Maka cikawati ramah-ramah anda, titik baik-baik bersama. Tuan Petri Istri Dewi, asab silah kalau mula, anak lah juga, marusi kelapi, duduk di dalam waktu 7, di rumah bergalau kueso 40. Tengah negeri kuala dua berdak muda tanah purba ini sehari Mengandunglah juga di dalam ikat perkataan nebulan yang tak apa nak cari suami kemahkaja Sekarang tiba menuju juga dalam negeri-dalam negara tak dan negeri ratu puyau perangi Bajalah ke belak Tuan Menteri si lagi pulanya Bola juga diabenik. Hola oh, weh, kita kau panggil tau Kita kau panggil tuh tuh kita tuh hu juga ni. tak mau pula kita terdeka sahur. Eh. Namun apa diri? Tau weh, ta, we, ta, we. oh, tau weh, oh, tau weh. Oh, tau weh, Buta ni mari dua nih. No, Bet awet sudah kejar kita tak ada tajuk anak kita tak rajin dengan lagi kepanggil panggil abet kita tuanya kekawan pochi, poni poni poni pangu mano, kuanau pergi pergilah juga di dalam negeri negeri banyu negeri beli kebelah kau woi mano, lah kuanau woi ayah panggang woi nakilah kuanau kita kalah boleh hantar kita ta. Ambono keju pola juga Seketel lah juga nagih sini Oh ya weh, seketel nagih sini Nama keji dia nak jumpa siapa dia orang dah banyak orang anak dia orang tak jumpa Wadah Satu kotak keputer orang kajau Pokok orang nak jumpa orang weh Kamu nak jumpa orang juga Oke nama mama kajau sama kau tidak sini Oh tak ada weh ya weh terima kasih dah kita walau tak bangga Nanti ahli umum Hayo nyo kira orang nak ni Tanya pesek cibik cibuk salam ni iyalah juga kuna nak ditanyo lagi malah ibu aku nanti mau dan lagi ratu punya peranggi hei kak gue Walau basah kita cuti, okey. Baik okey. Tak bisa tengok okey. Nang sahaba panggil Kak Awe, kita meriuni malah jauh yang wah he, So juga, malah gok panggil Kak Awe. Mochi, mochi, berapa pok? Mochi, tak tengok okey. Pasal tadi cuti, pasal baik Nang kita panggil mochi. Sia-sia, kita bawa baju banyak pasai nya. Mah gok panggil Kak Awe, panggil Pok biarlah aku nak panggil kakak sekali tak dikira lah juga anggil ya okay? ember kak eh sampai sungguh lah kak gaduh sungguh waduh lah nak kemana lah ni ha nak polo gak sangat hmmm aku tahu dah lagu dia sampai lah kita game okay, makhluk kena jadi gak banyak PC sungguh lah ni dia rasa ngeri ya kak eh siapa dia adik eh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 Loni, sudet baru, sudet kayo, cemelotin lah tuh lipo. Tapi nama kita tahu, nama gapo. Tapi nama kita tahu, oke kita tahu, comel cemela putih kuning pernah di Cino, ite manih pernah di Jawa. tak kena bisa tak kemui tetap putih. Oke tu, oke tulah Natu raja tu laki tuan petrimanya mau loni. Boleh kak mau jumpa jupang dia. Boleh berkena tanyalah. Oleh jaga pintu ke tetek-tetek klak-klak juga tu tiga orang duk cako ne. Macam mana ke jaga pintu dia? Kalau nak motat tu tak, dua tiga orang. Hari tu nama gitu, hari ni nama lagu lain. Nama, nama kau ni pula, kes sama lain. Orang tiga orang. Pasal kita kok baik dia. Pasal kita palam macam ajah. Pasal kita berdikuru. Oh, gitu boleh ke nak jumpa dia kak? Boleh lah dik. Tak silap Amah usah padahal di dalam negeri ratu puyuh peranggi. Amah nampak Yau ni mata supaya buat Yau, supaya sama. Yau lodoh tak silap mata Mbah. Amah lagi kita tanya dia. <tong>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 pengaso digoreng manula juga somian mau serama bini goyak saya tengok tadi eh dia dah la jangan duk royak tu aku serama pesal tu royak boleh nyakit ni ah jangan hang keke ah besai ah besai ha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 Rakyat gapo pengasal pesan ini. Rakyat gapa pesan ini. Mujuk itu gaya, tapi jangan sampai mak goyak. Rakyat gapa pesan ini. Saya kusahamu ni ikut dengan Tuan ah, uh, Mahi mahura nak ratu puyau peranggi. Dia bersedoh tak suami goyak kalau makcik maritah. Tapi pun ni macam masuk punggung. Jadi isteri yang eh, makan... ...hampir sama Tuan Perteri mahunya mahura? Haaah. Waktu ya kita duduk bersih, duduk kegegah ni... ...sebab ni tak boleh bersih, rusih juga okay, ni. Jadi dia nikah kahwin dengan siapa dia, sayang. Malunya, sayang. Dia terima mahurah, anak ratu puja peranggi lah. Habis itu, aku bersedoh lah. Habis mak beliau, jangan hidup rojak. Tumpah suami, sayang. Di mana lah, juga suami, sayang. Sampai lah jua ke kata-kata tua ni. Tak isah sendiri. Sudah ada anak dan ada cucu dah. Jadi dia nikah kahwin dengan tuan peteri. Saya mahura anak ratu juga punya peranggi. Ha -ha. Biarlah juga Amun pergi jumpa dia. Tak ada apa-apa hari ni. Sudah hmm, hari ni. Buat kita kereta hari ni tu aku masuk dah. Aku masuk apa namanya? Eh. Pandal sangat royak. Aku ikut sama pesedoh tadi. Siapa dia goyak rusia ni? Kata dia nikah dengan tuan terima manjem hura dia pacun tengkak... mangti Sama yang mana goyak ni? Boleh goyak ni? Haaa, goyak Tunggu! Haaa, ya. tak boleh berulah goyak! Eh, pergi, pergi! Ah, goyak orang tengok ya? ya. Mungkin? Ah, goyak orang ya? Kau sepakak koyak belakang, kapot kita tunggu masa lah sakit pagok sekali ni Hmm, padah Semalam kita mimpi rumah utuh Tunggu masuklah lah, kita lah biar Hati dah mau sabuk lah buruknya Nak buat jalan lah biar Hai, hai, hai, hai Anik macam anak ni baru beranok selalu lah Mana sangat semulut long Goyak hmm, gayak sanga. San <tripe>